Korupsi dalam bahasa latin disebut koruptio, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, balik, atau menyogok. Menurut TI atau Transparansi Internasional, perilaku pejabat publik baik politikus, politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan Dari sudut pandang hukum sendiri Perbuatan korupsi mencangkup Unsur-unsur melanggar hukum Penyalahgunaan WNR merugikan negara Dan memperkaya pribadi. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Atau BPKP Korupsi dapat dipicu oleh tiga aspek Pertama, aspek individu Pelaku yang tamat Lemah moral Rendahnya penghasilan Kebutuhan hidup mendesak, gaya hidup konsumtif, malas, serta ajaran agama yang kurang. Aspek kedua adalah aspek organisasi. Kurang keteladanan pemimpin, kultur yang salah, lemahnya akuntabilitas, dan lemahnya pengendalian sistem manajemen. Dan yang ketiga adalah aspek atau tempat individu dan organisasi itu sendiri berbeda. Kurang sadar akibat korupsi, komunitas dirugikan. Kurang sadar dirinya ada dalam komunitas yang korup. Kurang sadarnya komunitas bahwa pemberantasan korupsi efektif, bila melibatkan komunitas, dan adanya peraturan yang hanya menguntungkan penguasa serta kron-kroninya lebih surut lagi, kejamannya para filosof Yunani kuno yang telah mengenal setelah korupte mind, dalam buku yang dia korupsi bukan melulu soal pencurian fulus, melainkan juga terkait dengan kemubrakan struktur mental yang menyebabkan degradasi moral. Jelasnya, korupsi merupakan pengkhianatan atas kepercayaan rakyat kepada pejabat birokrat, menginjak-injak nilai kemanusiaan dan berdampak memiskinkan serta ketidakadilan. Sedangkan di masyarakat, korupsi di negeri ini sebagai budaya, hingga memberantasnya memerlukan budaya anti-korupsi. Proses yang lama guys. Pendapat Gilgat 1998, korupsi adalah penyimpangan dari tugas-tugas resmi jabatan negara karena keuntungan status atau uangnya menyangkut pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompoknya atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan korupsi di masa orde baru telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Bill Dalton dalam Darlis Darus 1999 menyebutkan korupsi sudah dianggap sebagai cara hidup. The way of life masyarakat Indonesia Kian memperparah Pembusukan kultur Bangsa beradab ini Celakanya kemampuan mengatasi korupsi Hanya berada Di urutan 102 Peringkat ini merupakan hasil Survei Transparansi Internasional Tahun 2021 Terhadap 180 negara Tingginya tingkat korupsi di Indonesia Sudah mendapatkan komplain Beberapa kalangan seperti Bank Dunia komunitas bisnis, internasional, dan para ekonomi-ekonomi liberal pasar bebas. Tengoklah betapa amuradulnya dan makin keblingarnya para elit institusi pelayanan publik di negeri ini. Masyarakat dibuat jaga terhadap perilaku korup elit birokrat yang nyata-nyata turut menukir pengusukan kultural. Fenomena korupsi Kian menambah merbab subuhnya borok-borok dan bobrok kultur elit birokrat, serta makin hilang kepercayaan masyarakat yang dapat pula mengancam keutuhan negeri ini.